oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak atau mungkin hanya sebagai video iseng doang bagaimana cara mengatasi keyboard laptop yang tiba-tiba mati atau mungkin tiba-tiba nggak bisa dipakai gitu nggak bisa dipakai ngetik nah tapi untuk video kali ini saya di disini hanya akan menunjukkan untuk yang eksternal keyboard ya atau mungkin keyboard USB yang dicolokin ke uh, laptop gitu atau mungkin ke PC juga bisa gitu kayaknya sama aja gitu jadi ada beberapa caranya uh, untuk cara yang pertama adalah kalian bisa coba untuk yang paling cepat deh, ya. kalian bisa coba cabut terus Pasang lagi gitu kan Kalau misalnya bisa gitu tiba-tiba nyala Itu kemungkinan ada masalah di portnya Atau mungkin di uh, terminalnya gitu Cuman kalian juga bisa coba Secara uh, software juga gitu ya Kalian coba ke device manager Nah ini mungkin adalah cara yang ketiga ya Dan untuk cara yang kedua kalian bisa coba dulu Untuk restart gitu untuk PC atau laptop kalian Kalau memang bisa juga Itu kemungkinan juga ada masalah pada softwarenya gitu Nah untuk cara yang ketiga di sini Kalian bisa tinggal cari aja ke device manager gitu ya Kalian biasanya klik kanan di start Terus nanti yang di bawah sistem Ke yang 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya Untuk ke 5 terus ke 6 Itu nanti akan ada tulisan device manager Kalau nggak ada Kalian bisa ke start terus kalian ketikin aja device gitu, device manager nanti akan muncul. Dan uh, ujung-ujungnya sama aja ke sini juga dan kalian cukup tinggal cari aja yang namanya universal serial bus atau mungkin USB controllers, uh, biasanya yang paling bawah ya biasanya. Tapi ya mungkin di setiap laptop atau setiap PC juga beda-beda gitu. Dan kalian cukup tinggal cari aja yang namanya uh, USB root hub gitu. Di sini untuk yang saya adalah USB 3.0 gitu. Jadi kan di sini tinggal klik kanan terus kalian uninstall aja biasanya. Ini semuanya akan Kahapus ya, kalau misalnya semuanya belum kehapus kalian cukup tinggal uh, coba aja satu-satu misalnya Intel R uh, USB 3.0 Extensible uh, Host Controller Kayak gini kalian klik kanan aja terus kalian uninstall sampai semuanya bersih gitu Nah mungkin kalian akan bertanya, oh kalau misalnya nanti di uninstall nanti saya nggak bisa pakai USB Nah kalau kalian udah uninstall, kalian cukup tinggal ke uh, Start, terus kalian restart aja untuk uh, PC atau laptopnya gitu Biasanya, bukan biasanya sih, ya, memang seharusnya untuk default uh, Uh, driver kayak gini, ini nanti akan otomatis terinstall gitu, walaupun kalian nggak pakai internet ya. Jadi kalau kalian uninstall itu langsung hilang uh, gitu kan semuanya. Terus kalian install aja. Biasanya nanti harus uh, kebanyakan ya kebanyakan kebanyakan kasus nanti bakal uh, balik lagi gitu, walaupun kalian nggak pakai internet. Dan itu adalah cara yang ketiga gitu. Biasanya uh, beres gitu untuk masalahnya itu udah nggak ada, ada lagi. Nah cuman untuk masalah yang keempat, kalian kalau misalnya mau nonton sampai sini juga nggak apa-apa. Ini adalah uh, masalah yang sedikit aneh sih, ya. bisa dibilang langka gitu, kayaknya cuman saya doang yang mengalami masalah ini, entah karena virus atau apa. Tapi untuk masalah yang keempat ini, ketika saya buka Google Chrome gitu ya, kayak misalnya buka Google Image atau mungkin uh, YouTube gitu ya, itu entah kenapa gitu, kalau misalnya saya cari video YouTube atau mungkin dengerin lagu gitu di YouTube, itu lama-kelamaan, Um, misalnya memang sih agak sedikit random ya untuk apa untuk uh, keyboard saya tiba-tiba nggak bisa dipakai gitu saya juga tiba-tiba nggak tahu gitu kan, karena saya nggak sadar juga gitu nggak ada suara nggak ada apa tiba-tiba nggak bisa ngetik gitu kan saat saya pencet CTRL F itu kok nggak ada gitu nggak muncul saya ngetik juga nggak bisa CTRL H juga nggak bisa gitu yang Cara yang paling cepatnya adalah uh, cabut terus pasangin lagi gitu untuk uh, USB portnya atau mungkin uh, terminalnya gitu. Nah tapi saat saya mengganti gitu ya dari browser Google Chrome ganti ke Microsoft Edge itu yang kayak gitu udah nggak ada lagi gitu entah kenapa saya juga juga nggak paham aja sih emang ada apa gitu dengan Chrome? apa memang dari Microsoft nih gitu saya pakai Windows uh, mungkin Microsoft gak seneng saya pakai uh, Chrome gitu saya harus pakai Edge gitu kan bawaan dari Microsoftnya saya juga nggak tahu gitu memang agak sedikit unik ya saya juga belum pernah dengar kasus yang kayak gini, kayaknya cuman saya doang, tapi ya mungkin kalau terjadi pada yang nonton video ini, silahkan coba aja gitu. Kalian ganti browser, misalnya dari browser dari uh, Chrome, kalian ganti gitu ke mungkin ke Edge, Firefox, Opera, atau apapun, terserah lah ya. Dan mungkin uh, ini hanya sebagai apa ya hipotesis, mungkin hipotesis, atau mungkin hanya prasangka saya doang, mungkin karena Chrome uh, startupnya, atau mungkin... Uh, saat ngebuka tab itu atau ngebuka video ngebuka gambar itu mungkin butuh RAM yang lumayan gede dan mungkin uh, RAM saya bermasalah gitu jadi ngeheng mungkin gitu jadi ya uh, menyebabkan drivernya jadi uh, bermasalah gitu drivernya pada keyboardnya jadi nggak bisa ngetik gitu. Dan ini kayaknya cukup segitu doang sih untuk videonya kayaknya lebih banyak ngobrolnya juga Tapi mungkin kalau untuk kasus keempat kalau misalnya terjadi gitu ya Kalian bisa coba aja cara yang saya lakukan sebenarnya caranya nggak ada yang spesial gitu ya Cuman ganti browser doang dari Chrome ke Edge Mungkin kalau Edge juga uh, mungkin kalian misalnya dari Edge mengalami masalah yang sama Kalian bisa ganti ke browser lain ke Firefox atau mungkin ke Opera gitu uh, Atau mungkin ke Chrome juga mungkin bisa ya jadi di uh, balikin gitu ya, untuk diputerin untuk prosesnya gitu nah tapi saya juga untuk di Microsoft Edge juga pernah sekali kayak gitu, cuman setelah itu nggak nggak terjadi terjadi lagi. Mungkin masalahnya bukan di Microsoft tapi mungkin di RAM atau ya mungkin di hardware-nya. Saya juga nggak terlalu paham karena saya nggak tahu juga gitu. Saya nggak nggak kadang nggak ada error message, nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi ya saya juga bingung nggak uh, harus apa yang dilakuin. Uh, analisisnya kayak gimana saya juga nggak tahu gitu. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Kayaknya memang lebih banyak ngobrolnya dibanding tutorialnya seperti biasa di channel ini. Dan ini jadi cukup segitu doang untuk videonya dan next watching. Bye-bye.